Semuanya, ketemu lagi sama Mr. Miko di channel Mr. Miko. Hari ini kita kedatangan meja. Aku pesan meja dari Shopee. Yang istimewa adalah harganya sih murah ya, cuma 90.000 ribu beli di Shopee 90000 ribu. Tapi aku nggak tahu aslinya dimana bentuknya karena cuma dari foto kan kemarin tapi ya harapannya pasti yang baik lah ya yang good tapi ya udahlah mari kita bongkar mari kita lihat kayak apa meja harga sembilan puluh aku pesen ini rencana sih mau buat komputer ya harusnya cukup sih antara monitor sama apa keyboard sama mouse-nya harusnya cukup sih kalau dari ukurannya kemarin E, nanti aku kasih linknya ya Semoga kalau ada yang minat dan dananya cocok dan barangnya suka Bisa nanti kita kasih di bawah ya deskripsinya ya Linknya ya, itu pun kalau masih ada, kalau ada yang jual, masih jual produk ini gitu Kayaknya ini agak limited sih Oke, langsung kita bongkar aja ini Aduh, tarahin. Dapet, stand Ini ada skrupnya. Deskrubnya ada ditempelin di sini Ada skrupnya, terus dapat dua. Dua stand kayak gini nih. Kalau enggak salah tingginya sih kemarin 70 ya, 70 cm. Coba nanti aku lihat lagi. 70 cm, 70 cm itu ya cukup lah kalau sama buat kita duduk nyaman nih papannya nih mana tadi kapernya barusan datang, barusan sekali datang aku pesennya ini dari Jepara. Pokoknya di Semarang, gua dikirim ke kediri kurang lebih tiga hari jadi ya. Cari lihat kualitas papan yang kayak apa. Papan nah, sembilan wow. puluh. Wah, oh, warnanya putih. Sebenarnya aku nggak terlalu peduli sama apa sih ya, kan emang hanya untuk alas 90.000 ribu Apa ya ini Yah, okelah lah ribu Enggak ngerti apa, papannya sih menurut aku sih kurang ya Kurang Kurang kokoh kelihatannya tapi ya 90.000 enggak apa-apa. Kecuali harganya sudah 500, 600. Oblet boleh, 90.000. Tebes ini. Lebar 100 cm, lumayan lah nih. Agak tembel segini. Lebarnya mungkin antara 60 ya, 60 60 cm Tapi ya ini bahannya kayaknya ya ala kadarnya lah gak terlalu good juga sih ala kadarnya tapi ya kalau kebutuhannya hanya untuk di komputer lah. cukup sih harusnya ya semoga gawet lah langsung kita rakit aja di sini ada apa namanya kaki-kakinya Obeng minus, oke okay, oke okay. ambil dulu oke okay. sudah ini mungkin ya yang coklat putih, coklat putih yang putih hanya di atas sih Oke, okay, sudah jadi mejanya sudah dirakit. Kemudian setelah perakitan, aku menemukan beberapa hal yang menurut aku cukup mengganggu. Yang pertama adalah ini, sekrup sekrupnya ini nongol, nongol ke atas. Aku nggak tahu apa yang salah masang, tapi seharusnya normalnya beginilah. Ini normalnya, sekrupnya ini menonjol sehingga jika ini dibuat untuk meja makan Kayaknya bisa nanti bisa kalau di pojokan ada makanan atau gelas ada di pojokan gini, kan sebelumnya di pojok pojoknya ada empat nih, dua, 2 di sini, dua di sini, itu bisa jadi gelasnya bisa tumpah. Kemudian kalau ini digunakan untuk meja komputer atau meja laptop, biasanya kan di mouse, kalau dia pakai mouse ya, itu ada di pojokan itu bisa mengganggu pergerakan dari mousenya itu, ini kurang kurang bagus lah, kurang enak lah. Seharusnya bisa diakali dengan menggunakan sekrup yang rata. Sekrupnya rata sehingga permukaannya jadi lebih halus. Itu yang pertama yang mengganggu aku Yang kedua, papan. Ini kalau kalian lihat kameranya agak miring gini, ini anu ya kameranya ya, bukan papannya. Aku bicara masalah papan dari meja ini. Papan dari meja ini ini kalau diamati itu, dia agak gini agak apa ya, kalau orang bilang itu mentiung agak bekok gini. gak tau, mungkin dari bahannya dari bahannya agak bekok, jadi dia nggak rata, dia rata gitu tengah, dari pojok sama ke pojok itu ketemunya di ke bawah gitu, so, gitu ya gak terlalu kelihatan sih tapi ya lumayan, 90.000 puluh bos. Kemudian yang ketiga yang cukup mengganggu aku adalah di bagian kaki kakinya. Kaki kakinya oke dari dari dari kayu. Dan tapi aku nggak tahu ini kayu apa ya. Tapi kayaknya sih entah ya ini kayu apa. Tapi untuk menopang, untuk menopang beban yang di atasnya ini kaki-kaki kaki ini kayaknya terlalu kecil ya, terlalu kecil. Kurang terlalu kokoh ya, kurang kokoh sepertinya. Sebenarnya juga tergantung dari beban yang kamu kasih di meja ini apa. Ya kalau kamu cuma ngasih buku kecil, kamu cuma ngasih apa sesuatu yang ringan ya kuat, tapi kalau yang berat kok aku ragu ya. Kayaknya Kurang sih Kayaknya kurang Ini opini seorang pembeli ya Opini pribadiku Terserah kalian Pendapatnya bagaimana Nanti aku kasih uh, Linknya kalau Apa namanya Produknya masih ada ya Aku beli di Shopee Nanti kalian bisa Kalau kalian penasaran bisa kalian beli Terus kalian Review sendiri Kalian lihat Apakah itu cocok untuk Kalian karena kebutuhannya kan sendiri-sendiri ya Aku sih rencana sih untuk Meja layar, layar monitor sama keyboardnya aja PC di bawah Cuma buat itu Semoga aja kuat sih yes Ya begitulah Jadi mungkin satu-satunya yang menjadi unggulan dari produk ini Ini adalah harganya Harganya itu Rp. 90.000 Oh, murah banget, sumpah itu murah banget untuk sebuah meja ya sebuah meja itu murah banget ini produk home industry kalau menurut aku ini produk home industry dan itu sangat murah satu-satunya yang unggulan yang aku terima dari produk yang aku beli ini, meja ini satu-satunya yaitu harganya, kalau dari segi bahan dari segi yang lain kok Mungkin overall aku ngasih nilai 6,5 setengah ya 6,5 setengah Aku nggak tahu mungkin aku bakal nabung lagi Untuk membeli meja yang lebih baik mungkin ya Yang lebih kokoh, yang lebih meyakinkan Ya gak deg-degan sih tapi ya urgent Darurat dananya baru mepet Ya gitulah Deskripsinya ada di bawah Nanti linknya aku kasih. segitulah dari saya. Semoga membantu. Kalau yang baru cari meja, baru dananya mepet. 90.000 dapat ini. Oke. Okay. See you in the next video. Terima kasih yang sudah menonton. Sudah menyaksikan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dah.